Halo guys, selamat datang di channel tutorial official Nah di video kali ini, Anne mau ngebagiin tutorial yaitu cara membersihkan speaker HP Infinix Hot 9 Play atau HP Infinix yang lainnya juga bisa ya guys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 atau HP ini yang lainnya, langkah pertama kita masuk ke pengaturan ponsel ya guys ya Kita masuk dulu ke pengaturan ponsel guys Oke sahabat, jika sudah masuk ke pengaturan ponsel, langkah selanjutnya kita scroll ke bawah guys Kemudian di sini kita pilih menu suara dan getaran ya guys ya Kita masuk ke menu suara dan getaran Kemudian jika sudah masuk ke menu suara dan getaran, kemudian kita scroll lagi ke bawah ya guys ya tentunya. Nah, sahabat di sini ada menu penguatan suara. Kemudian kita pilih menu penguatan suara. Nah, bagi sahabat HP-nya yang belum ada fitur penguatan suara ini kamu harus melakukan update sistemnya terlebih dahulu ya guys ya Dan pastikan sistem HP Infinix-nya sudah dalam keadaan versi yang terbaru ya guys ya Untuk membuka fitur penguatan suara Nah, untuk cara mengupdate HP Infinix Kamu bisa klik anotasi yang ada di layar atas ini ya guys ya Nah, jika sudah kamu update HP Infinix-nya Kemudian kita di sini uh, aktifkan penguatan suara ya guys. Nah, jika sudah aktif kemudian kita kembali guys. Kita scroll ke bawah lagi ya guys ya. Kemudian di sini ada suara DTS, guys. Kita klik suara DTS. Nah, di sini ini adalah suara DTS ya guys ya. Suara DTS di sini keterangannya mati ya guys ya. Di sini ada keterangan DTS Sound akan meningkatkan dengan pesat pengalaman mendengar Anda khususnya saat memutar musik film dan bermain game guys. Kemudian kita aktifkan saja suara DTS-nya guys ya. Nah jika sudah aktif di sini ada empat mode ya guys ya di sini ada mode pintar, mode musik, mode video, mode permainan. Nah, untuk membersihkan suara HP Infinix-nya, di sini ada menu equalizer, ya guys. Ya, kita aktifkan terlebih dahulu equalizernya, sahabat. Kemudian, di sini kita pilih menu pintar, ya guys. Ya, kita pilih menu pintar. Kemudian, untuk langkah selanjutnya, di sini kita klik equalizernya, ya guys. Ya, kita klik equalizernya, kemudian kita masuk ke equalizer. Nah. Kemudian di sini langkah selanjutnya kita naikin aja uh, equalizernya, guys ya, full ke atas semua, guys. Oke, okay, kita fullin ke atas semua ya, guys ya. Kita fullin semuanya. Oke, okay, satu lagi, guys. Oke, okay, sudah full semua ya, guys ya. Nah, untuk langkah selanjutnya, sahabat. Kemudian kita matikan sejenak HP Infinix nya ya guys ya kita matikan sejenak kita matikan daya ponselnya Sekitar 1, eh, 1 menit atau 2 menit ya guys ya Kemudian kita nyalakan kembali guys Untuk eh, men-save settingan yang sudah kita terapkan tadi ya guys ya Baik sahabat jika eh, settingan ini tidak pengaruh di HP Infinix kamu Kamu harus mengupdate terlebih dahulu sistemnya ya guys ya Pastikan sistem HP Infinixnya sudah dalam keadaan versi yang terbaru guys Nah sahabat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 Halo guys selamat datang di channel tutorial official nah, di video kali ini aneh mau ngembangin tutorial yaitu cara mengunci 4G only di HP Infinix ya guys ya dan untuk carain kali ini guys aneh menggunakan kode rahasia atau kode dial rahasia untuk HP Infinix guys nah tapi sebelum lanjut ke tutorialnya atau ke pembahasannya, baik kamu yang baru bergabung di channel tutorial official, jangan lupa untuk berlangganan juga ke channel tutorial official dengan cara menekan tombol subscribe ya guys ya. Nah sahabat ini dia cara mengunci jaringan 4G only di HP Infinix menggunakan kode rahasia guys. Nah untuk mengunci HP Infinix ini dengan menggunakan kode dial rahasia. Langkah pertama kita masuk ke ponsel ya guys ya. Kita masuk ke menu ponsel, kemudian di sini kita aktifkan tombolnya ya guys ya. Nah di sini kamu tinggal ketikan kode dial rahasianya guys. Untuk kode dial rahasianya di sini kita tekan bintang pagar bintang pagar enam empat sorry empat enam tiga enam kemudian pagar bintang agar bintang Nah di sini ada tiga menu guys di sini ada informasi telepon statistik penggunaan WiFi information nah kemudian untuk mengunci jaringan 4g only nya di HP Infinix kita tekan menu informasi telepon ya guys ya kita masuk ke menu informasi telepon kemudian di sini ada banyak menu sekali ya guys ya Nah, untuk menyetingnya di sini ada menu style jenis jaringan yang disukai. Kemudian kita pilih yang ini guys ya. Kemudian kita scroll ke atas ya, guys. Nah. Kemudian di sini ada LTE only, guys. Menu ini untuk meng, untuk meng atau mengunci jaringan 4G only di HP Infinix-nya, guys. Kita pilih LTE only, guys. Nah, maka secara otomatis